IDA Indonesian Dangdut World 2021 Perhatikan, ini besok malam akan hadir acara yang paling kita tunggu bersahabat ya Dari Lesti Kejora ini langsung menginfokan bahwa besok malam Bakal hadir acara bergensi yang akan tentunya dihadiri oleh idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Yang akan tampil bareng di panggung Indosiar dalam postingan tersebut juga, ya, persahabat ya, kita salah sama pipi dedek Lesti Kejiora. Wow! <tastes like and wine> pipi dedek Lesi Kejiora itu terlihat ada tanda hitam persahabat, ya, aduh, bikin penasaran dan bikin traveling aja, ya. <gifs> Mudah-mudahan saja itulah kita sehat, bahagia, dan tentu untuk penampilan besok malam, semoga dilancarkan. Amin, Iya, Robbal Alamin unggahan tersebut pun diteriakkan kembali oleh akun Magasrek Real, mengatakan dalam kalimat kencan yang dituliskan besok malam jangan lupa untuk ya di komentar juga di postingan tersebut. Yakni dari akun Instagram Irmanskorgasrek mengatakan dalam kolom komentar Gasken, ma Bismillah Bunda El borong piala koi ah mumpung masih ada waktu sampai jam 15.00 besok. Yuk, persahabat, ya. kita wajib dukung, kita wajib support dengan cara memvoting adalah kesenangan kita di acara Indonesian dangdut World 2021. Karena dukungan kita berpengaruh, persahabat, ya. yuk sama-sama kompak dan sama-sama solid. Selanjutnya juga ada pengen spesial dari Ayah Kejora. Di akun Instagram pribadi miliknya, Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan momen ketika liburan ke Turki, persahabat, ya. dan di situ. Ayah Kejora menuliskan sebuah kalimat lewat caption Dinginnya tuh masih terasa kata ayah ya Wow, sepertinya ayah Kejora belum move on Dengan suasana Turki, persahabat ya Mudah-mudahan saja sehat dan bisa Liburan lagi ke Turki Tentu bareng cucu tercinta dari ayah Kejora ya Baby Ella. Masya Allah banget persahabat ya Mudah-mudahan saja idola kita diberikan kesehatan dalam postingan ayah kejora tersebut, ada komentar dari Bang Derry Yang berkomentar, Salatku ya Kata persahabat ya, Masya Allah banget, cute banget, mudah-mudahan saja Idola kesayangan kita diberikan kesehatan Amin, ya robbal Alamin Dan selanjutnya, kita lihat juga ada sebuah unggat spesial Wow, ini bersama orang hebat, Rudy Salim Persahabat yang Lesti dan Rizky biar kembali ini tentunya bisnis sepertinya bersahabat. Ya, apapun proyeknya kita wajib dukung, kita wajib support yang terbaik. Diunggah kembali, momen tersebut oleh akun Lesti Pilar Galeri Underscore. Ada kalimat Gibson juga yang dituliskan keren. Semoga Leslar bisa mengikuti kesuksesan Mas Rudy. Amin, kan? Yuk! Amin, doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan bisa sukses Seperti Mas Rudi Salim bersahabat ya Dan kita lihat juga ke slide berikutnya ini momen ketika Leslar Larwa Zabatiah ya, lagi mendengarkan monitoring dari Rudy Salim. Wow, sepertinya bakal ada sesuatu yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita dan Rudy Salim tentunya. Dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram... Stepi-stepi mengatakan mau ada apa nih siap buat tempur Kalau aku sih semangat banget persahabat ya Untuk selalu mendukung yang terbaik buat idola kita Lesti dan Rizky Billar. Dan selanjutnya juga ada vitamin bahagia yang disuguhkan langsung dari Dede Lesti Di akun Instagram pribadi miliknya Dede Lesti mengunggah sebuah postingan momen ketika di Bandung Persahabat ya sambil kasih makan merpati Wow, Masya Allah bangga bersahabat ya Akhirnya diunggah di feednya Di relasi Kejora ini cute dan sangat luar biasa gemes bahar ya Dan disitu ada sebuah kalimat komentar juga dituliskan oleh Kak Renzi Di antara suang dan burung kata Kak Zenzi Ya aduh, cute banget Ada-ada saja kelakuan dari Kak Zenzi juga Yang selalu saja membuat kita ketawa bahagia dan kita lihat juga persahabat ya komentar lain diberikan dari aku Instagram Kalau jadi sahabat nanti nggak jadi mengatakan dalam kolom komentar Merpati putih saksi kita dalam malam kita berjanji apa yang akan menghalangi tetap cinta ini kan terjalin Seperti hati ini Wow <laughs> cute banget persahabat ya Doa mudah-mudahan saja rumah tangga lesti dan pilar diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin ya robbal alamin. Nah, kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Kak Fahrit Muhamad Cetar, mengatakan sehat-sehat kesayanganku selalu tersenyum ya, yeah, Masya Allah banget nih. Luar biasa dukungan dari Kak Fahrit yang sangat tulus mencintai Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan cedokan vitamin baru selanjutnya. Jangan kemana-mana total stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Di dalam informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Baik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.